Diam-diam, kabelnya dicabut saya colokin lagi tipinya nyala mama saya mau bel lagi masih di situ mah kamu itu TV terus jual lagi tipinya dan pada malam hari ini papa mama saya ada di sini Itu artinya saya nggak bisa pulang. Maaf ya Pak, maaf ya Bu. Ini tuntutan. Ya. Tapi udah dijual. Mama saya masih tetap ngomel ke Papa saya. Papa? Papa saya pura-pura tidur. Pas papa saya sadar, mau suruh suruh Kamu itu kerja terus, uang bulanan mana? Papa saya tidur lagi, nggak bareng mama pak. Dulu waktu sekolah Teman-teman berangkat naik bis Naik motor Sayang mobil Pick up <laughs> Tapi sekarang zaman udah modern Banyak yang ke sekolah Bawa mobil Pas saya lihat Ternyata ini sekolah Mengemudi <laughs> <laughs> Saya sering terlambat Gara-gara sekolah saya jauh Rumah saya di Depok Sekolah saya di Uruguay. Gara-gara sering terlambat, kepala sekolah nelpon. Enggak saya angkat. Orang dia nelpon keluarganya.